Sahabat Kompas.com kalian tahu nggak sih kalau tenaga honorer bakal dihapus mulai akhir tahun 2023? Tenaga honorer bakal dihapus karena pemerintah akan melakukan rekrutmen secara outsourcing. Rekrutmen secara outsourcing ini sudah tertera dalam surat edaran Menteri Pan-RB tahun 2022. Di dalam surat edaran itu tertulis bahwa instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain Dapat dilakukan melalui tenaga alih daya. Nah, status tenaga alih daya ini bukan merupakan tenaga honorer. Penghapusan tenaga honorer ini sejalan dengan aturan yang menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK. Maka dari itu, pejabat pembina kepegawaian atau PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Pemetaan ini supaya pegawai non-ASN yang memenuhi syarat bisa dikesertakan dalam seleksi calon PNS atau PPPK. Tapi sebenarnya kenapa sih tenaga honorer ini dihapus? Alasan utamanya adalah karena sistem rekrutmen tenaga honorer yang tidak jelas. Karena sistemnya tidak jelas, para tenaga honorer ini seringkali diupah di bawah upah minimum regional atau UMR. Menteri Pan-RB Cahyokumulo juga sempat mengatakan kalau tenaga honorer memang tak mempunyai standar pengupahan yang jelas. Hal ini lantaran tenaga honorer itu beda sama ASN yang sudah punya standar penghasilan yang diatur dalam UU ketenagakerjaan. Jadi, penghapusan tenaga honorer ini supaya rekrutmen dan upah pegawai dapat terstandarisasi. Terus gimana dong nasib tenaga honorer nantinya? Nah, kalian nggak perlu kaget dulu nih sahabatkompas.com karena pegawai yang saat ini statusnya honorer tidak akan langsung diberhentikan tahun 2023 Selain itu, pemerintah juga mendorong tenaga honorer untuk ikut dalam seleksi calon ASN. Nah, seleksi ini bisa diikuti melalui jalur calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Tapi harus tetap disesuaikan dengan pemenuhan syarat individunya ya sahabatkompas.com. Dengan peraturan baru ini, instansi pemerintah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer. Kementerian Pan-RB pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pejabat instansi yang melanggar aturan ini. Karena nantinya hal ini akan menjadi bagian dari pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah. Menanggapi peraturan baru ini, penjabat gubernur Banten al -Muktabar mengaku belum memiliki solusi Dia menyebut saat ini pihaknya masih mencari formula terbaik dan meminta masukan dari berbagai pihak Salah satunya terkait solusi dengan mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi PPPK Tapi usulan solusi ini pun masih harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat Di sisi lain, wali kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni sudah menugaskan dinas terkait untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Pasalnya, saat ini ada 5.000 hingga 7.000 tenaga honorer di wilayah Tangerang Selatan. Benyamin pun menyebut para tenaga honorer itu bisa beralih menjadi PPPK. Itu tadi penjelasan mengenai penghapusan tenaga honorer serta alasannya. Mau tahu informasi menarik dan terupdate lainnya? Jangan lupa untuk terus nonton news update hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.